yang menjadi hal yang sangat menentukan Sepintar apapun kamu Sebat apapun kamu Setinggi apapun pangkatmu Sebanyak apapun uangmu Kalau berasmu tidak ada Yang kau makan tidak ada Pagi hari Hingga sore hari Kau bekerja tak kenal lelah Kau merawat ini yang kau tanam Dari hijau sampai menguning Dengan semangatmu Meski perlu mengalir Di seputur tubuh Siapa Si petani Untuk semua Baktimu Segala berlimpah Dari tangan kasarmu Kau bekerja Seperti Oke, okay, nah malam ini kita akan unboxing ya pupuk Eco Farmingnya. Nah, ini dia pupuk Eco Farmingnya. Tuh masih ada logonya ya asli tuh. Nah ini barusan tadi dibongkar. Ya, ini adalah satu top pupuk Eco Farming. Nah, ini dia. Oke, okay. Eco. Nah ini adalah tutorial cara untuk membuat piang. Nih, saya tutup gini akan dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Nih. Gunain botol ini ya, satu liter. Okay. udah kita tuang dulu ya air satu liternya kita tuangin ke dalam ember supaya untuk membuat. membuat biayanya dia lebih merata aja gitu Ya, ya, kurang lebih segini lah satu liter air itu. Kita buka, nah, buka itu satu tutup ini. Nah, ini dia, ini dia pupuknya, ya. ya Taufan ini Ya, inilah dia. Satu tutup itu seginilah dia isinya. Nah, ini akan kita hancurkan. Kita masukkan ke dalam air satu liter tadi. Nah, di aja pakai tangan kayak gini Oke setelah itu kita aduk. aduk. Aduk, aduk, aduk, aduk, aduk, aduk sampai semuanya tercampur ya. Tercampur rata. Jadi ini biangnya sudah bercampur dengan air 1 liter. ini kita diamkan minimal 15 menit ya sebelum digunakan atau lebih lama itu lebih baik kalau saya sih besok hari mupuk, malamnya saya buat dulu, jadi biar agak lama dia Yang semakin lama semakin bagus nah. oke sudah siap maka kita biarkan saja di dalam ini satu malam saya tutup ya beginilah tadi uh, tutorial cara membuat biang pupuk eco farming. Oke terima kasih